karena ada potensi dolar Australia USD bergerak bearish lebih lanjut ke sekitar area 0.72600 sebaliknya waspadai jika dolar Australia USD bergerak bullish dan bertahan di atas area 0.72950 karena ada potensi dolar Australia USD berbalik bergerak bullish ke sekitar area 0.73185